Halo semuanya, balik lagi sama aku, Dwi Surbakti Dwi Surbakti Kali ini kita mau main game nih guys Nama gamenya Chimera Land Chimera Cime Chimera Land gini, ya. Aku gak tahu kok Aku tadi udah setting-setting Karakter aku ya Bentuknya jadi kayak Gini gitu ya kan Coba aja ya. Kita start game Apakah Melawan ya, Apa gitu ya Chimera Chimera itu apa ya cimera ya terus coba aja lah ya kan Kayak mana kejadiannya ya Oh ya jangan lupa diklik tombol subscribe ya guys Biar kami terlalu semangat ya main game Memberikan informasi tentang Tentang game Tentang otak arti HP dan sebagainya Siapa ya, apa itu Ya Saya di Oh bisa jadi gini ya Kita bisa... Apa? Kita insul ngapain? Oh? Bisa? layaknya main game-game RPG kita suka nabungi pohon untuk dapetin kayu, oke. Okay. Kayunya glinding terus ya, nggak berhenti. Apa Kay kayu udah dibontong tuh saya diambil. Gusak, Rusa, gusak ini nama ini, gusak ekosistem, gusak alam, nabungi pohon ya, kan? cuman. Halo, oh, halo, sudah. Ini apa nih? Itu lompat ya? Ini jongkok. Ngomong, oh, mulai ya? Mulai Apa ini? Oh, capek. Tahu lah kita itu tahu lagi, tahu apa ya? Nah, cuman cuy. Batu enggak ada ini ya? Panduannya Bella. Oke, okay, sekarang climb use.. ini ya gunakan oh, nembak ini ya oh, apa itu? Oke, okay. oh, gunakan ini ya untuk apa? Okay. dimakan ya ya biasa lah tutorial dasar ya kan okay, equip rex don't break deh equip oke weapon ya, benar, -benar nyata Buang lawan apa nih Masih tutorial-tutorial dasar guys disuruh buat, apa ini? Matchmaking apa dia? Buat, panah, panah, oke okay. Xbow Oke okay. Panah yang sudah kita dapat, kita terus suruh fusion. fusion ya fusion bisa langsung aja gitu find the camp mana campnya Hmm, cukup bikin sumur. Doa doa lu ya, doa doa. taknya sih sumurnya. Oh, nggak bisa asal naruh ya? Oke okay, oke, okay. udah jadi sumur. Oh bukan sumur, ini tempat masak guys lah Sumur lah, kita bilang terus, terus Hmm, bakar hutan Masak, belum ada yang jadi masak dong okay. Tak apa, kata lihat Oke, guys, saya. Kita skip ya, banyaknya bintang-bintang nih. Skip. Udah siang aja. Dia hewan, mungkin hewan peliharaan. Oke, okay, bolehlah. Ayam kuda. Mencil kali, guys. Ini kuda. Oke, okay. kalian lagi ke ya Oke, okay, explore. Cari makanan dong. Oh, healing healing. So ada hewan yang bisa dimakan mungkin? Ya? udah kita kita bunuh juga ya dapat guys dagingnya guys bisa makan uh dapat daging Mending lagi sikit-sikit guys Atau dapat emas ya kan hmm. oh, Ada closing king Atau bisa dimakan ya kan Udah rusak uh, Udah rusak guys apa nih, kudanya ngapain? Kena bacok mati juga. Oh, udah ngebantu, guys. Gapai ya bunuh ini. Enggak yang harganya sudah nggak enak gitu kan? Uh, ini, nih udah mati mati aja lah ya. Oke. Okay. Baik <laughs> udah, sayang udah yang dibeli. balik ke tempat kita tadi ya kan masa-masa itulah ya kan Kok ada kalau jengking lihat ini kan ya. teleport. Bu, uh, apa ini teleport? Yuyuyuyuyuy. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Hmm. Hit to tenda mantel teleport. Masak nih masak ya. Masaknya di rumput. Oke, kita masak daging. eh terus temuan nih paling udah makan ini ini teleport back to camp to start cooking ya ya balik balik balik masakan terus lagi, hmm, minum benda nambah lagi, nambah lagi, udah, oke, okay. terus, mana lagi, oke, okay. feeding, malah have... mental kali, Oh minum juga, kau hmm, makanan udah geng. ya gitu ya keseruan kesurannya belum dapet cuman udah mulai nampak lah ya kan kayaknya gamenya bakalan kurang berkembang <laughs> ya nggak tahu juga sih karena koknya sunyi banget gamenya apakah belum banyak usernya gitu kan kayaknya nah nih? ini kayaknya oke okay. deh cool. oh mantok mantok tanah ya mantok tanah di sini ya bikin timberapian oke okay. sip udah punya rumah nih oh mah, apa tidur ya? Kalau <laughs> alawa ini, ya. oke, okay, ini bisa bikin kreasi ya, buruk. jadilah besi ya kan satu base udah jadilah tempat-tempat tinggal claim gift lagi claim gift black housenya nya sehat kita bikin konstruksi apa lagi Oke, okay. yep. loading again loading again oke okay. udah 15 menit lama banget loadingnya si awal-awal oh ini ini makanan yang kita bikin tadi cantik oh bukan dong ini punya orang yang udah kaya uh bagus ya bangunannya iri itu ya ya bella ya so, bella harus yeah, buat iri Oke oh, nyampe sini dulu guys ya game di ini kayak nanti kalau misalnya banyak yang nonton kita lanjut lagi deh kalau misalnya nggak banyak nonton ya kita coba game lain lagi ya, ya huh abangnya ini senjatanya jangan lupa klik tombol subscribe bagikan komentar apa kurangnya mau nyoba game apa lagi? dan salam newbies.